Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat belajar Sobat pembelajar sekalian Kita melanjutkan Belajar kita tentang Kurikulum Merdeka Kali ini kita akan membahas Tentang kurikulum operasional Satuan pendidikan pada Kurikulum Merdeka Sobat pembelajar sekalian Tidak perlu asing dengan istilah kurikulum operasional ini sebenarnya adalah istilah pengganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kalau istilah di kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 istilahnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, nah kalau kurikulum merdeka istilahnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan namun komponen dari katakanlah KOSP dan KTSP itu tidak sama persis. Marilah kita lihat struktur atau komponen kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan itu terdiri dari 5 komponen yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan pengorganisasian pembelajaran perencanaan pembelajaran dan penampingan evaluasi dan pengembangan profesional untuk pengorganisasian pembelajaran dirinci lagi menjadi intrakurikuler ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PKL untuk yang SMK, kemudian perencanaan pembelajaran dan dua macam itu alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah sekarang kita perhatikan bagaimana kita ingat struktur kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Atau yang disebut KTSB Ini hanya ada empat Visi, misi, dan tujuan Ini sama dengan KOSP Kemudian muatan kurikuler Kemudian pembelajar dan kalender pendidikan Jadi ada empat komponennya Untuk KTSB Kalau KOSP itu komponennya Sebanyak lima Nah Saya tidak akan menjelaskan Lebih detail apa itu karakteristik satuan pendidikan, apa itu misi-misi dan tujuan satuan pendidikan, sampai dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nanti silakan sobat pembelajaran mempelajari sendiri panduan untuk membuat kurikulum operasional. Karena Kemdikbud itu sudah mengelola panduan termasuk nanti contoh-contohnya juga sudah ada. Nah, sobat pembelajaran tinggal mendownload panduannya dan tinggal dipelajari kemudian juga tinggal mendownload contoh kurikulum operasional. Ini adalah panduan pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Nanti tinggal sobat pembelajaran download Kemudian selanjutnya ini juga ada contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini hanya contoh, nanti bisa di-download dan diadopsi atau diadaptasi atau dimodifikasi. Nah ini adalah apa isinya? Ada peneluan, ada visi misi dan tujuan, ada pengorganisasian pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran sampai dengan pendampingan, evaluasi dan pengembangan pro profesional, nah ini nanti tinggal sempat belajar sekalian download, nah alamat alamat downloadnya ini sudah saya tuliskan untuk yang panduan KOSP, alamatnya adalah ttps s .id, garis miring panduan KOSP ingat B nya besar KOSP nya juga Besar. Kemudian untuk yang contoh kurikulum operasional saat pendidikan alamat downloadnya adalah attps.s.id garis miring contoh USB Nanti kalau sudah alamat downloadnya benar, maka e, file itu akan muncul dengan sendirinya dan tinggal di- Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.